Salam, kita berjumpa kembali. Berikut ini kita akan membagikan 5 tanda pria setulus hati mencintai pasangannya. Meski pria telah menyatakan cinta terkadang wanita masih bertanya-tanya apakah cintanya benar tulus atau hanya karena kasihan atau simpati belaka. Ada beberapa tanda yang bisa kamu jadikan patokan untuk mengetahui dia cintanya dari hati. Meski mungkin akan ada beberapa faktor lain yang mempengaruhi. Pada umumnya, pria yang mencintai pasangannya dari hati akan memperlihatkan tanda-tanda berikut ini. Yang pertama, dia memperhatikan rasa cemburu pasangannya. Kalau dia memang mencintai pasangannya dia pasti akan menunjukkan rasa cemburunya yang pasti dalam hal yang wajar. Itu bisa jadi tanda sejati. Yang kedua, dia memperlakukan pasangannya dengan cara berbeda yang lebih istimewa. Pria yang baik memang akan memperlakukan semua wanita dengan ramah. Tapi dia akan memberi perlakuan khusus pada seorang yang istimewa di hatinya. Yang ketiga, dia membagikan rahasianya pada pasangannya. Saat dia sudah memberikan ruang hatinya khusus untuk pasangannya, dia akan mempersilahkannya mengetahui lebih banyak hal tentang dirinya. Ketika dia sudah mempercayainya dengan berbagai cerita dan rahasia. Yang keempat, dia mengorbankan hal-hal penting untuk pasangannya. Kesungguhan cinta seseorang bisa dilihat dari caranya berkorban untuk memberikan yang terbaik pada seseorang yang dikasihinya. Yang kelima, dia berusaha untuk dekat dengan orang-orang yang disayangi pasangannya. Bila dia sungguh-sungguh mencintai pasangannya, dia akan berusaha untuk membuat pasangannya nyaman. Salah satunya adalah dengan berusaha untuk dekat dengan orang-orang yang pasangannya sayangi. Contohnya, seperti orang tua, saudara, dan sahabat-sahabat pasangannya. Saat dia sudah ingin mengenal dan akrab dengan orang-orang terdekat pasangannya, ini jadi tanda kalau dia memang ada niatan untuk menjadi bagian dari hidup pasangannya itu. Apakah kekasih Anda menunjukkan atau memiliki tanda-tanda tersebut? Memang agak sulit untuk mengetahui atau menguji ketulusan hati seseorang, tapi pastinya ada hal-hal yang kita bisa rasakan sendiri untuk menilai kesungguhan cinta seseorang. Demikianlah lima tanda pria setulus hati mencintai pasangan. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton sampai selesai. Jika Anda merasa video ini bermanfaat untuk Anda, jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih, sampai jumpa.